dengan harga 270 juta, All New Suzuki R3 Hybrid resmi meluncur pasar Indonesia. <Sukur> Berbekal teknologi pintar Suzuki Smart Hybrid, All New Suzuki R3 Hybrid menjadi mobil elektrifikasi pertama di kelas low multi-purpose vehicle LMPV, yang diproduksi dalam negeri. PT Suzuki Indomobil Sales, SIS, secara resmi meluncurkan produk ramah lingkungan All New Suzuki R3 Hybrid untuk pasar Indonesia. Presiden Direktur Suzuki Indonesia, Singo Sezaki mengatakan, kehadiran All New Suzuki R3 Hybrid adalah sebuah komitmen kuat dari Suzuki dalam menggabungkan kemajuan teknologi dan kebutuhan nyata masyarakat Indonesia. Kesadaran masyarakat terhadap kendaraan yang ramah lingkungan terus meningkat. Tapi di sisi lain, mobil-mobil elektrifikasi yang ada saat ini harganya di atas daya beli mayoritas. Maka, dengan studi yang komprehensif dan mendalam, kami membuat inovasi dengan menggabungkan tren teknologi dan kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia, ujar Singosezaki. Sezaki, saat peluncuran All New Suzuki R3 Hybrid di Jakarta Selain itu, Singo Sezaki menambahkan, All New Suzuki R3 Hybrid juga akan diekspor ke berbagai negara tujuan di seluruh dunia. ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang menangkap dan menyimpan energi listrik ke lithium-ion bateri. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti, engine auto start stop aktif, sehingga akan membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien karena tidak terjadi proses pembakaran. Berbeda dengan mobil elektrifikasi yang seluruh sumber tenaganya mengandalkan listrik, All New Suzuki R3 Hybrid menggunakan sumber tenaga yang berasal dari mesin bensin konvensional digabungkan ISG, Integrated Starter Generator, dan Lithium Ion Battery. Berikut harga on the road all new Suzuki R3 Hybrid untuk wilayah Jakarta Juni tahun 2022. Bocoran gambar Suzuki R3 Hybrid beredar di media sosial. All new Suzuki R3 Hybrid SSMT 292.300.000 rupiah. All new Suzuki R3 Hybrid SSMT 281.300.000 All New Suzuki R3 Hybrid GX at 281.300.000 rupiah. All New Suzuki R3 Hybrid Gex MT 270.300.000